Sini saya akan mengulas tentang kisah saksi hidup Nero Kidul, si penjaga Watu Ulo. Siapa yang tidak tahu kisah pantai Watu Ulo? Yang terletak di zaman Jember, tempat ini memang sangatlah melegenda. Khususnya mereka yang berada di Jawa Timur. Di khusus lagi, sekitar kota Jember, keindahan tempat ini sudah uh, bukan rahasia lagi, mengingat memang banyak pengunjung yang datang menikmati keindahan Watu Ulo. Yang menderita tarik pada tempat ini adalah cerita asal usul Watu Ulo yang memang sangat menjadi misteri sendiri. Banyak hal yang terkadang sulit dinalar, takut mati. Ketika kita ngomong dengan juru kunci Watu Ulo, semua menjadi semakin menarik. Tidak sedikit cerita dan mistik yang ada di sekitar Watu Ulo. Penjaga atau juru kunci Watu Ulo bernama. Ansori yang memang mengaku sudah menjadi bagian dari pantai ini sejak kecil Menurut penurunan Ansori, banyak hal kaib yang terjadi di Watu Ula ini Salah satu yang mencengangkan adalah ketika dia bertemu dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyirologidung Kidul. hanya itu, Ansori pun ternyata juga memiliki keistimewaan yang tidak semua orang punya dia mempunyai uh, kemampuan melihat dunia gaib dan masuk ke alam mereka lantas seperti apa bisa mengejutkan ansori yang mengaku pernah bertemu dengan penguasa selatan. ansori bisa dikatakan memiliki indera keenam yang sangat tajam pria yang memang asli penduduk angburi tersebut Mengungkapkan bahwa pernah berjumpa dengan Nyerodok Kidul dan hal tersebut dijelaskan bahwa kala itu dia tengah melakukan tirakat pada puasa selama 41 hari. Di hari ke-41, Ansori tiba sebagai band dengan adanya penampakan sosok wanita cantik jelita. Seluruh pakaiannya berwarna hijau, lengkap dengan tas senyum yang menawan. Entah apa yang dilakukan Ancori mereka hanya bertiam diri saling memandang Nyero di hadapannya, Ancori hanya tersenyum dan tidak ingin membebekkan lebih banyak Tak hanya mengaku sebagai saksi keberadaan Nyero Lekidul Ansori mengatakan bahwa batu yang menjulur ke bibir pantai dengan sebutan waktu itu sebenarnya tidaklah berdiri sendiri Penuturan Ansori Jika seseorang memiliki indera yang tajam Maka akan melihat Bagaimana waktu ular itu bergerak Bahkan bergoyang-goyang Banyak ular yang tengah berjalan Akan tapi Hal tersebut hanya terjadi Di hari-hari tertentu Ansori juga e, memberikan penuturan Yang e, Yang memang sulit dipercaya Namun dengan kekuatan dan supranatural, serta kegurusan hatinya, Ansori mengungkapkan bahwa di dalam waktu besar, waktu pula terdapat banyak sekali perhiasan mewah seperti intan, berlian, mutiara, dan lain sebagainya. Itu semua milik Batu Selatan yang memang sangat uh, sengaja ditaruh di bawah batu," ujar Ansori. Namun tidak satupun orang yang berani mengambil perhiasan atau harta sekrup karena memang tidak pernah dicicikan olehnya. Keistimewaan Sari mengonfirmasikan bagaimana dia mampu bercerita panjang lebar mengenai seluk beluk waktu ulo dan nyerok yang fenomenal. Dia menjawabnya dengan enteng. Ia adalah modal dari keistimewaan Sauri dibandingkan kebanyakan orang. Seraya uh, satu kelebihannya adalah adanya timbul manfaat Allah di Dia mengatakan bahwa hal itu adalah lambang bahwa dirinya memang makhluk Allah yang sangat bersyukur, mendapat banyak korban uh, seperti itu. Banyak yang tidak menyadari adanya korban pertulisan Allah tersebut, namun jika diperhatikan, memang benar makanya itu juga membuat Ansori selalu ingin dekat dengan nyaman kuasa dan yakin bahwa Allah telah memberinya kelebihan yang tidak dimiliki sembarang orang. Salah satunya adalah milik ayat gaib di sekitarnya. Saat kecil, Ansori mengaku pernah beberapa kali mengalami mati syuri alias bangkit dari kematian. Yang terakhir, adalah saat dia melakukan tirakat Atau sebuah ritual Di sekitar pantai Dan dia tiba-tiba Tak sadarkan diri Ingatnya dia telah diizinkan Oleh yang maha kuasa Untuk melihat surga dan raka Terlebih dahulu Usia itu dia kembali ke dunia Dan bersatu dengan tubuhnya Jika orang memiliki kemampuan supranatural Di di sini atau di Allah adalah gerkon besar dengan pegang menuju kerajaan milik Nyiroro Kidul. Sementara di sebelahnya adalah pasir yang terletak di sekitar kerajaan pantai selatan dengan banyak berlalu lalang orang. Namun sekali lagi dia mengatakan bahwa tidak sembarang orang mampu melihat itu. "Lepas dari itu semua, Azharim mengungkapkan bahwa Semua kejadian karena kehendak yang maha kuasa Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah Siapapun orangnya Saat manusia berkendak Sebaiknya selalu meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kepada yang lainnya Karena ruta Allah adalah paling berkuasa di bumi ini Kemudian yang dapat saya sampaikan tentang ulasan yang pernah ditulis di redaksi merdeka.com yaitu tentang uh, gimana si Ansori mampu mengetahui keberadaan gitu itu tiba nah, apabila saya sampaikan adanya ketiruan atau kesalahan itu dikarenakan Batasnya ilmu Kurangnya ilmu pengaturan saya Oleh sebab itu Cara dan bentuk yang membangun sangatlah saya butuhkan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu